oke ya aku saya nih Oke, lagi sama aku, gak ya, ya. Aku masih main di levelan lantik. Dan aku di sini mau insting manual aja, ya, gak ya. sih? Mau insting manual. Nah, dan sini aku langsung naik lantai, bednya 2400 dan level bed abd aku 100. Di putaran 50, quick 50, quick yang tunggu aja sih, dan mulanya aku balikin. Ya, ya. Oke, okay. yang baru join yang baru hadir Yang baru telfon juga eh, Terima kasih ya, ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan share aja Bagi yang belum subscribe, ini bisa juga Dengan cara tahu ya Dan mendapatkan dan aktifkan Tombol lonceng notifikasi ini sih Agar kalian mendapatkan input Terus ter terbaru dari kita Atau update-in kebaru dari channel kita nih jadi, di sini aku mau farming ya aku dikasih next win atau mata yang penting pro ya kok ya. tidak apa-apa Terus -apa. <haha> dan di sekarang aku sisa dua lagi ya dan ya, 24 lagi dan masih belum mendapatkan Masih belum mendapatkan GST atau yang moda -moda. Oke, okay, ada dong bonbon. Mana nih, sebonbonnya si ada. Ya. guys jangan bilang efek. Eh, Yuk Tapi tangguh kita masih segitu-segitu ada tuh ya. Kalau kita masih segitu-segitu aja. Oke, okay, tinggal loli pop nih. Loli pop, kalau lagi dong Aduh, nggak mau nih. Ya. Terus lagi nih dia. Terus ini bangkit. Lagi, nggak mau. Aku lagi. Nah rumahnya pengen main langsung ke sekolah aja dan daftarkan segera sih. Gunakanlah uang saku atau uang lebay aja ya. Dan ini guys ini cuma hiburan untuk mengisi waktu anda, jadi yang sudah rompak berkali-kali harus berhenti ya guys Jangan dijat lagi nih, jangan main-main. Mungkin belum hari ya sih, untuk kalian nge kan Mungkin belum harinya untuk punggung nah, mungkin lain hari secepatnya ya oh, kan, di sini, langsung langsung nambahin aja, nih Kali gitu, ya dan selalu, nih, yang ya Ya yang ini mendapatkan lalu kita pun sudah nih ke 50, ya gitu ya oke aku di nih Oke kan oke aku ke aja gitu aku ke ya mau okay, aku di sini nih, okay, gitu ya kagak nah, mau lagi ya. okay, aku ulangi, nah. Oke, coy, Oke, Aku dikasih. Oke, okay. ini Oke. Okay. Okay. dan aku mau main penjarek karena aku sudah profititasnya aku banyak, aku nggak mau ngambil risiko karena putarnya agak gimana gitu ya guys beda gitu putarnya aku mau mainnya di 200 nih perak nih di 70, ya. 70 sekitar, ya. oke, oke. oke lagi Nah, oke, okay. sama lagi, jangan dong. dong anggap dong. Anggap kita ini mantap. Oke, okay. cuma lagi, kita dong. Ini biru, masih warna lagi. Semangka, oke, okay. pisang, Mantap, banyak nah, itu pisangnya. Oke, okay. buketnya, oke, okay. pisang tiga lagi. Tidak nah, mau juga, deh. Dan samber lagi. Mungkin ini cukup untuk kesabaran tingkat dewa cik, ya. Ah, <laughs> ah. Tidak sabar naskuan kita, kita ruhat. Nah, Itu menghindari matanya apa Modal itu udah bagus. Jadi, ada nggak ya. Lagi mantap ada konek. Ayo dong, AS, ini Cuman bening -bening AS, ya. Beneran, suara, kita, yang mau dapat kay. Ayo dong nak cuman parat kita dikasih tiga lipat. tambah satu lagi Ayo dong Ayo juga mau Cuk -cuk. Ya. Cuk. ini kan emang bener ini kan ya. nah, ah ini aku mau sambil ya sambil sambil merokok ya. sambil merokok. Iya kan, nikmatin farming-farmingan ya di kedua ratus ini. Dahnya, hmm. kalau dikasih free spin, syukur aja, cuy. Bersyukur. Kalau nggak dapet free spin, ya udah, cuy. Yes. Tidak apa, yang penting kita udah dapat top titik. KW di KW hari ini, cuy. KW hmm. di KW -dik hari ini. Oke sih, jangan lepot di sini sepankau saat lagi, cuy. Tidak nah, mau nih Oke oh, dua lagi ngangkut rupanya di atas guys. Ya, cuy ini memang ya. banget ini Cibon-bond nih Soal si bon -bon ini cuy ya uh, Duduk seginiannya sudah susah Oke apalagi aku nih Cik ini Makanya aku berkrompun air Atau mau wede aja cuy ya Hah uh, Nampak nih kita senang Tentu-tentu Oke okay, yes ya Aku ingatkan sekali lagi Kalau uh, kalian kayak ingin Gua gak pernah uang penatalan Atau uang lebih cuy jangan menggunakan uang untuk mematang atau uang apa nih aja melihat ya karena ini hiburan untuk mengisi waktu luang anda jadi di aku bawa modal seratus ribu nih, sudah abu lima ratus. Sekarang ini aku mau lihat-lihat ya aku mau ini lama lama ya. Nah, untuk pelajaran bisa lihat aja sendiri sampai akhir akhir. Ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal. Nah, yang sudah subscribe juga terima kasih ya. ya. Oke okay, semoga kalian sehat-sehat terus Dan bisa pantau channel kita Agar menemukan kolot terbaru dari kita Atau info update terbaru dari channel kita nih guys Nah, hmm, Masuk Kalau ada salah-salah sel kata dari aku ya Siap mohon maaf Dan sampai jumpa